Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang Pak Zodian yang mengalami kesuksesan besar dan rezekinya mengalir beras di bulan Mei tahun 2021 namun buat kamu yang bergabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 Di bulan Mei tahun 2021, tunggu singkat waktu. Kita langsung saja mengambilkan kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang akan sukses besar dan rezekinya mengalir terus di bulan Mei tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil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 untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mengalami kesuksesan besar dan rezekinya akan mengalir deras di bulan Mei tahun 2021 di sini dikarenakan seorang Aquarius akan memulai suatu pekerjaan baru memulai menata kembali keuangan kehidupan serta memulai mengontrol kembali pengeluaran pendapatannya dimana disini akan berdampak positif yang dimana juga menontrak kehidupan Aquarius lebih bagus lagi dan di disini juga dikategorikan bahwasannya seorang Aquarius sosok seseorang yang tidak mau menyerah sebelum mendapatkan impiannya dan di bulan Mei ini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan kesuksesan yang besar dan rezekinya akan terus mengalir beras yang dimana disini akan berdampak positif kepada kehidupan Aquarius sendiri dan untuk support energinya adalah kenaik opental secara umumnya kenaik opental itu diaktikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang akan sukses besar dan mendapatkan rezeki berlimpah di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius memulai pekerjaan memperkenalkan kembali kehidupan yang didukung oleh pasangan serta orang terdekat Aquarius sendiri dan untuk kesimpulannya adalah Well of Fortune. Secara umumnya Wheel of Fortune itu diartikan roda keputaran hidup dan roda kehidupan. Dan jika kartu Wheel of Fortune kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan roda keputaran hidup akan dirasakan oleh seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini seorang Aquarius akan mendapatkan kesuksesan besar dan rezeki yang terlipat yang dimana didukung pun oleh pasangan serta orang-orang terdekat. Aquarius sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah. Six of One ataupun enam tongai. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer. Yang di mana di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan kesuksesan besar dan rezekinya akan mengalir deras. Di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan peningkatan karir, pekerjaan yang sangat drastis yang di mana di sini positif kepada keuangan serta mendongkrak finansial seorang Cancer akan lebih bagus lagi. Dan di bulan nanti seorang Cancer digambarkan akan direkomendasikan. Menjadi sebuah pemimpin di dalam suatu kategori pekerjaan, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Cancer akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini seorang Cancer lah yang menjadi owner dan memimpin banyak orang. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang, kiranya seseorang yang sudah dewasa, dan seseorang yang lebih tua dari Cancer sendiri, dan di sini menggambarkan. Seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang mengalami kesuksesan besar dan mendapatkan rezeki yang sangat mengalir terus di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini didukung penuh oleh orang tua, didukung penuh oleh sahabat, serta redakkan Cancer sendiri. Dan jika apa yang kita gabungkan dengan sedek yang kedua di sini menggambarkan roda perputaran hidup akan dirasakan oleh seorang Cancer di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini seorang Cancer akan mendapatkan peningkatan karir keuangan yang didukung penuh oleh orang tua, sahabat, serta rekan-rekan Cancer sendiri, dan untuk zodiak yang ketiga adalah Ace of Pentacle. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Capricorn, yang dimana di sini dilamparkan seorang Capricorn, akan mendapatkan kesuksesan besar serta mendapatkan rezeki yang mengalir deras di bulan Mei tahun 2021. Di sini digambarkan juga bahwasanya seorang Capricorn akan menata kembali kehidupan, menata kembali pekerjaannya. Di mana di sini, seorang Capricorn akan mendapatkan keputusan, seorang Capricorn akan mendapatkan kedisiplinan yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan seorang Capricorn sendiri. Dan di sini juga, seorang Capricorn akan menata kembali keuangannya, pengeluaran pendapat, dan yang dimana di sini berdampak positif kepada kehidupan Capricorn sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan memulai sebuah pekerjaan, yang dimana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan tambahan yang mendongkrak finansial seorang Capricorn lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah. naik option. Secara umumnya naik option itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang mendapatkan kesuksesan besar serta rezekinya mengalir deras. Yang dimana sisi seorang Capricorn memulai pekerjaan yang baru, yang dilengkung penuh oleh pasangan serta orang-orang yang dekat dengan Capricorn sendiri. Dan jika kartu Anda protein kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Roda perputaran hidup akan dirasakan oleh seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2021. Yang dimana di sini perubahan keuangan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Capricorn yang mengalami peningkatan. Dan disini tidak tertutup kemungkinan juga bahwa seorang Capricorn akan membuka usaha yang baru yang mendongkrak keuangan yang didukung penuh oleh pasangan Capricorn sendiri. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Ace of Wands. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Sagittarius, yang dimana sini digambarkan seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang akan mendapatkan kesuksesan besar yang akan. Mendapatkan rezeki berlimpah di bulan Mei tahun 2021, di sini digambarkan bahwasannya seorang Sagittarius akan memulai pekerjaan yang baru, memulai karya yang baru, dan tidak tertutup kemungkinan akan menambah pekerjaannya itu dalam kategori usaha tambahan, usaha sampingan yang dimana di sini seorang Sagittarius, pemilik milik ataupun ownernya yang berdampak positif. Kepada kehidupan finansial seorang Sagittarius sendiri, dan di sini tidak tertutup kemungkinan juga bahwasannya seorang Sagittarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang sangat bernilai besar yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang lebih tua dari Sagittarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang sekretaris merupakan sosok seseorang yang akan sukses besar serta mendapatkan rezeki yang berlimpah di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini seorang sekretaris memulai mengkontrol pengumpulan pendapatan keuangan, dan di sini seorang sekretaris akan memulai pekerjaan sampingan, usaha tambahan, dan tidak tertutup kemungkinan seorang sekretaris akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang bernilai besar, yang berdampak positif, serta mendongkrak keuangan sekretaris yang didukung penuh oleh orang tua sahabat serta orang orang terdekat Sagittarius sendiri dan jika kartu allopotum kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan perubahan kehidupan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini perubahan hidup adalah perubahan ke yang lebih baik yang didukung penuh oleh orang tua yang dimana di sini kesuksesan yang sangat besar dapatkan oleh seorang Sagittarius dan rasginya akan mengalir deras. Dan di sini bisa kita simpulkan, 4 zodiak yang mengalami kesuksesan besar dan sepinya mengalami terus di bulan Mei tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aquarius, yang kedua zodiak Cancer, yang ketiga zodiak Capricorn, dan yang keempat adalah zodiak Sagittarius. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang mengalami kesuksesan besar serta mendapatkan rezeki melimpah di bulan Mei tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.